Pantai Pangandaran, pantai cantik berpasir putih yang mencuri perhatian para wisatawan. Pangandaran merupakan sebuah objek wisata andalan yang berada di wilayah Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Pantai Pangandaran saat ini telah dinobatkan menjadi salah satu pantai tercantik di Pulau Jawa, jadi tidak heran jika menjadi salah satu tujuan wisata yang banyak dikunjungi. Jawa Barat memiliki banyak daya tarik wisata alam yang menarik, sehingga banyak para wisatawan yang berlibur ke daerah di Pulau Jawa ini Sebagai referensi liburannya Keindahan alam menjadi daya tarik bagi para traveler Salah satu destinasi wisata yang banyak mencuri perhatian para traveler adalah Pantai Pangandaran Pantai yang berada di wilayah Kabupaten Pangandaran Jawa Barat ini telah menjadi obyek wisata Pangandaran sejak tahun 2012 Pasir pantai yang putih dan bersih menjadikan pantai ini sebagai salah satu wisata yang cocok untuk dijadikan referensi liburan Anda. Kondisi alamnya yang indah dan masih alami, ditambah lingkungannya yang bersih dan berombak tenang, membuat pantai Pangandaran layak untuk menjadi tujuan wisata Anda. Di kawasan pantai sudah ditunjang dengan fasilitas yang lumayan bagus. Penginapan di sekitar pantai bisa dikatakan murah dan tidak merogoh kocek dalam. Harga yang ditawarkan pun bervariasi, mulai dari harga Rp100.000 sampai Rp400.000 per malam. Anda dapat mencoba sensasi bermain berbagai macam olahraga air, seperti jet ski, paraseling, maupun perahu pesiar sembari memancing di tengah laut. Apabila Anda lapar, tidak perlu khawatir karena di sekitar pantai ini banyak lesehan yang menyediakan makanan hasil laut. Objek wisata pantai cantik satu ini berada di sekitar pantai Sari dan pantai Jaya, di sepanjang jalan Anda akan mudah menemukan pelang yang menunjukkan arah ke Pantai Pangandaran. Tidak perlu cemas akan tersesat, kondisi jalan mulus dan alamat jelas tidak akan membuat bingung. Anda juga dapat memanfaatkan Google Maps untuk mencari lokasi wisata tersebut. Anda dapat menjangkau pantai ini bisa dengan kendaraan pribadi, ataupun kendaraan umum. Apabila Anda naik kendaraan umum, maka Anda dengan mudah menjumpai angkutan umum ataupun ojek di kawasan Pangandaran. Airnya yang jernih dan ombak pantai Pangandaran yang tenang, pasti akan menggoda Anda untuk menceburkan diri ke air. Banyak juga warga sekitar yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Para nelayan biasanya mencari ikan di sekitar pantai, yang tentunya akan menambah kesan keindahan tersendiri bagi pantai tersebut. Menyaksikan panorama matahari terbit dan terbenam, juga bisa Anda lakukan di Pantai Pangandaran. Kondisi geografis pantai yang pas bisa membuat Anda menyaksikan dua momen yang jarang terjadi di pantai lainnya. Di daerah ini juga sering menggelar acara, seperti acara Hajat Laut yang digelar selama satu tahun sekali. Hajat Laut merupakan salah satu bentuk pengucapan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Upacara ini biasanya dilaksanakan pada bulan Muharram, bertempat di Pantai Pangandaran Timur. Pantai Pangandaran juga mempunyai mitos di balik keindahannya. Pantai ini begitu erat dengan sosok Nyi Roro Kidul, yang masyarakat sekitar percaya sebagai penguasa pantai selatan. Menurut mitos yang beredar, jika orang Bandung mandi di sekitar pantai, maka ia pasti akan terkena musibah seperti tenggelam dan terbawa ombak. Bagi Anda yang suka berfoto, Anda dapat membawa perlengkapan fotografi untuk mengabadikan momen di sekitar pantai. Pihak pariwisata juga menyediakan sepeda bagi wisatawan yang ingin menyewa, dan Anda tentu dapat memotret bahkan merekam video untuk diabadikan. Di tepi pantai, tentunya banyak pasangan muda-mudi yang tengah menjalin asmara sedang berfoto selfie. Tentunya pasti Anda dan keluarga tidak ingin kalah bukan? Anda dapat berfoto bersama keluarga ataupun teman dengan jasa tukang foto yang berkeliling di sekitar pantai. Pantai yang cantik menjadi nilai lebih ketika Anda hunting foto bersama keluarga, teman, ataupun kekasih. Jadikan Pantai Pangandaran sebagai salah satu daftar wisata Anda, tentu Anda tidak akan menyesal untuk datang ke sini. Objek wisata yang cantik dengan suasananya yang tenang, mempunyai tarif yang terjangkau dengan jam buka 24 jam untuk pengunjung. Berikut ini adalah harga tiket masuk terbaru ke kawasan tersebut. Pejalan kaki dikenakan tarif enam ribu. Sepeda motor dikenakan tarif dua belas Mobil jenis sedan dikenakan tarif tiga puluh Mobil jenis carry dikenakan tarif enam puluh Kendaraan dengan penumpang besar dikenakan tarif delapan puluh sembilan Bus kecil dikenakan tarif seratus delapan belas Bus sedang dikenakan tarif seratus delapan Bas besar dikenakan tarif 293 293.000. Tips berlibur ke pantai Pangandaran. Gunakan topi, kacamata, dan sunblock merupakan pelindung yang baik ketika Anda bermain di pantai. Hal ini agar meminimalisir kerusakan kulit Anda. Sebelum pergi berenang, Anda sebaiknya memperhatikan keadaan sekitar terlebih dahulu. Karena kondisi pantai yang menghadap langsung ke samudera. Ada baiknya Anda bertanya ke penjaga pantai terlebih dahulu.